Yo, Halo Sobat Bird berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival, Kediri, Jawa Timur Oke untuk sahabat Bird dimanapun kalian berada semoga sehat selalu untuk sobat Bird dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gejluk DPP Fusion 2560 klasik coklat Plus Manometer secara komplit mulai dari spesifikasi, uji akurasi, uji power, dan full set lengkap ya sahabat Bird Nah untuk eh, senapan angin ini menggunakan tipe dual power Yang dimaksud dual power adalah memiliki dua cara pengisian angin yaitu dengan cara dihentakkan di tanah Dan dengan cara dipompa menggunakan hilpam atau pompa scuba Selain memiliki power yang sangat menarik dan nyaman Senapan angin ini sangat cocok bagi sahabat bidriller yang ingin berburu hewan kecil, sedang maupun besar Seperti biawak, babi dan sebagainya dan bagi kalian yang ingin request video lainnya bisa tulis di kolom komentar di bawah ini nah jika kalian penasaran oke okay, seperti biasa sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel youtube ini dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. oke okay, senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dan berdiameter 9 mm Terbuat dari bahan baja yang memiliki 9 alur di dalam larasnya Dan bisa mencapai jangkauan kurang lebih 50 sampai 70 meter Laras ini berfungsi sebagai lintasan keluarnya peluru dari senapan Selain itu, tabungnya berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm Yang terbuat dari bahan kuningan yang memiliki keunggulan dari tabung ini adalah anti karat Anti pecah dan bisa menampung angin lebih banyak Sehingga bisa sampai 20 kali tembakan di settingan power paling kuat Dan untuk pengisian angin Senapan angin ini menggunakan sistem gejlug manual atau pompa PCP Dengan tekanan angin mencapai 2000-2500 sampai 2500 PSI Senapan angin ini juga dilengkapi dengan visir depan dan visir di bagian belakang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 Senapan angin ini juga memakai grindel sistem tarik yang terbuat dari baja pilihan. Pada grindel ini juga dilengkapi dengan gigi pernelling yang berfungsi untuk mengatur kekuatan tembakan. Senapan angin ini juga dilengkapi dengan manometer yang berfungsi untuk melihat tekanan angin pada tabung senapan. Untuk popor ini terbuat dari kayu mahoni pilihan yang bercorak ranting pohon dan untuk kelebihannya, teksturnya sangat lembut, kuat, kokoh, dan mudah diaplikasikan di segala bentuk dan yang terakhir, untuk panjang keseluruhan senapan angin ini tanpa aksesoris kurang lebih 100 cm atau 1 meter dengan berat keseluruhannya yaitu kisaran 3,5 kg untuk akurasi senapan angin gejlug dp Fusion 2560 klasik coklatus Manometer ini bisa mencapai sasaran efektif dengan jarak 50 hingga 80 meter untuk senapan angin Kechluk 2560 klasik coklat ini dengan tekanan 2000 PSI dapat mencapai jarak tembak 50 meter dan dapat mengenai sasaran dengan tepat. Untuk power dari senapan angin, senapan angin Kechluk 2560 klasik coklat ini saya uji dengan menggunakan kronometer dengan tekanan angin standar 2.500 psi dan dengan settingan power maksimal, kecepatan peluru bisa mencapai kisaran 1.000 fps. Dan untuk yang terakhir, kita akan coba untuk pasang secara full set untuk full set senapan angin kecil 2560 klasik coklat ini saya akan memadukan dengan aksesoris lengkap mulai dari bipod untuk bipod saya akan menggunakan bipod popor M700 bipod popor M700 ini sangat kokoh dan sangat cocok di segala median dan juga bisa disetting sesuai kebutuhan berikutnya yaitu teleskop untuk teleskop saya akan menggunakan teleskop BSA Black Powder 39x40EG teleskop ini dilengkapi dengan nyala lampu pada lensa teleskop yang berfungsi untuk memantau di saat malam hari selanjutnya laser untuk lasernya saya akan menggunakan laser scope berwarna merah laser scope ini memiliki cahaya sangat terang yang berfungsi untuk membantu membidik sasaran di dalam atau di luar ruang gelap dan untuk yang terakhir saya akan mencoba memasangkannya dengan peredam untuk peredam saya akan menggunakan peredam basnel HW100 peredam satu ini memiliki filter penyaring yang berfungsi untuk meredam suara tembakan hingga 85% Oke sahabat berdiri, itulah ulasan dari senapan angin-senapan angin gejluk DWP version 2560 klasik coklat plus manometer semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan angin ini bisa langsung order di Admin Jaya Rifle. untuk informasi lebih lanjut akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel Youtube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jairi. Oke, okay, cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf, Oke, dan salam bediler.